Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumussalamillahasiyyahinaulailah Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya, Lamsadi, di sini, di kolam jaya. Semoga kita semua tetap dalam iman rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumussalamillahasiyyahinaulailah Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat uh, miniatur speaker uh, subwoofer dengan menggunakan ini. 2 inci kalau nggak salah ini Diameternya Ini adalah dari speaker aktif Advance seperti ini Sebetulnya begini saja sudah bagus Cuma dari sisi pantulan Suara ee, Bass dan sebagainya Menurut kami kurang ya Kami akan mengoprek ini Akan pindah Akan dibuatkan boxnya seperti itu Sebetulnya ini sudah ada apa powernya juga seperti itu. Kami di sini sekali lagi akan menggunakan sistem labirin seperti itu. Sebetulnya sudah pernah dipraktekkan di yang ini, yang uh, power apa speaker yang ini, speaker yang subwoofer 6 in ini, labirin. Akan kami praktekkan pada yang ini, cuma labirinnya mungkin lebih sedikit lekukannya seperti itu. Oke, biar lama-lama seperti apa modelnya, teman-teman bisa nanti memperhatikan sendiri di rumah masing-masing. Baik, teman-teman, ini adalah bahannya. Sebelah kiri adalah bagian depannya, sebelah kanan bagian belakang ya, lepaskannya tadi. Oke, yang kasih tanda itu untuk labirinnya. Ukurannya ini sebetulnya sudah pas. Ini labirinnya ada tiga, Ukuran 10 dan e, lebarnya 10. Panjangnya panjangnya 10 ya, lebarnya 7. Oke. Okay. Ini bagian sampingnya 11 dan 10 cm, teman-teman. Ini bagian atas dan bagian bawahnya. Apabila nanti ada ke kelebihan di bagian atas dan bawahnya, itu semata-mata karena kualitas tripleknya ketebalannya berbeda, teman-teman ya nanti teman-teman bisa melihat secara keseluruhan, oke? Okay. Sebelum dipaku ya uh, siapkan dulu juga ini apa uh, lem kayunya yang banyak agar kedap udara seperti itu agar udaranya tidak kemana-mana, oke? Okay. Pertama-tama pemasangan labirin itu kami olesi lagi menggunakan ini ya apa lem kayu, oke? Okay merata teman-teman ya dari uh, atas bawahnya yang penting terjangkau lah ke teman-teman itu oke okay. nah model labirin itu seperti ini teman-teman nah lebih jelasnya seperti itu oke okay. ini pemasangan yang samping ya ini samping mana ini samping kanan apa kiri oke okay. dembulnya diperbanyak sebetulnya tanpa dipaku pun bisa Cuma kami lebih ini ya, lebih kuat dan lama kalau dipaku. Oh ya jangan lupa soketnya ya, untuk uh, ke powernya ada di sebelah apa bagian belakang. Hampir lupa tadi teman-teman, yang penting uh, adalah gitu, duduk bangi saja bisa sebetulnya. Oke, kami menggunakan soket 3,5 ya. Oke. Uh, diperbaiki lagi, didempul lagi teman-teman Dipaku lagi Agar lebih kuat Kalau agak miring-miring mohon dimaafkan Karena memang ketebalannya Sekali lagi berbeda Oke okay. Ketebalannya berbeda teman-teman Ya, yeah. Oke okay, ini bagian samping Kirinya yeah, Samping kiri Samping kiri apa kanan Kalau dari kita kan samping kanannya Sekali lagi, eh, dempulannya atau lem kayunya Itu diperbanyak saja Nanti kalau kering kan mengeras itu eh, Pori-porinya juga tertutup gitu Agar udaranya betul-betul tidak kemana-mana teman-teman Oke Pelan-pelan saja dipaku Walaupun ini kayunya kayu Apa? Triplek dari bahan Sengon kalau nggak salah dan ini sekarang murah sekali, bekas-bekas ini. Hanya untuk dicoba saja. Oke, kalau yang bagus itu yang di pojok kanan atas kalau nggak salah itu yang bagus teman-teman. Sistem lavenderin, ada di link kalau nggak salah. Oke, dombolnya diperbanyak lagi, lagi dan lagi. Oke, kayaknya saya kelebihan ini. <laughs> ya, nah, itu kelihatan ada lebihnya lebih pemasangan apa lem kayunya sama lebih pemasangan apa uh, ukuran tutup atasnya ini tutup atasnya teman-teman lebih gitu lebih ya nah, lebihnya itu karena memang tripleknya ini lebarnya tidak sama seperti itu tadi ukurannya sudah sudah benar teman-teman awal-awal itu oke ini tutup bagian bawahnya Wah itu kan lubang-lubangan ya. Oke, oke dipotong lebihnya tidak apa-apa. Pakai gergaji karena asal tinggi ini padam ya di sini ya. Pakai gergaji, tidak pakai gergaji mesin, gergaji biasa maksudnya. Jamplah dulu, ya, jamplas. Kemudian pakai cat clear atau pernis teman teman. Oh ya tadi itu setelah. Uh, kering dulu ya lemnya ya seperti itu dijemur dulu sama saya itu oke sekarang lanjut ke pemasangan speakernya speakernya ini double magnet ya maksudnya double magnet cuma ada tambahan magnet aja di belakangnya itu ngaruhnya nggak begitu banyak sih sebetulnya sih oke ini dua inci teman-teman ya subwoofer mini walaupun ada subwoofer mini dua inci itu yang lebih bagus daripada yang ini seperti itu teman-teman bebas menggunakan apa saja nah, ini adanya kami seperti ini ya kami nyoba yang seperti ini itu ya pakai double tip dulu ya oke nah pas pemasangan ini tolong hati-hati biasanya kan kena di daun speakernya itu lho saya pernah begitu seperti itu oke ya ini sudah hampir selesai saatnya pengujian oke teman-teman tiba saatnya untuk ini untuk tes bagaimanakah hasilnya Bismillahirrahmanirrahim. Oke listriknya belum dinyalakan ya. Tar. Oke teman-teman sudah dinyalakan. Groundnya agak tinggi ya dari powernya ya. Oke. Ini model labirin seperti ini teman-teman. Wow, wow! Ini mic saya dekatkan. Wah, oh, pasnya <laughs> luar biasa. <laughs> <Mantap>. <laughs> Oke okay, ya teman-teman, demikianlah -teman. uh, video kali ini yang sedikit ini semoga bermanfaat dunia akhirat ya, buat teman-teman semua. Terima kasih apabila sudah pada video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.